Halo Sobat Asik Apa yang pertama terpikir di benak kalian bila membahas hutan Amazon? Apakah ikan piranha, anaconda atau hutan belantara? Kepopuleran hutan Amazon memang sungguh luar biasa Tidak hanya memiliki beragam flora dan fauna yang menarik serta langka Hutan yang satu ini juga menyimpan banyak misteri dan legenda yang mampu membuat semua orang penasaran Berbagai judul film dokumenter seperti tak pernah berhenti membahas tentang hutan eksotis yang satu ini. Para sineas seolah berlomba untuk menunjukkan keistimewaan hutan yang berada di benua Amerika ini. Hutan yang menjadi salah satu paru-paru dunia ini terletak di beberapa negara Amerika, dengan 60% wilayah berada di negara Brazil. Nah, kali ini kita akan membahas misteri-misteri di balik hutan Amazon. Sebelum lanjut jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Sungai mendidih. Ada sungai misterius di Amazon yang memiliki air mendidih. Suhu tinggi air sungai mampu melenyapkan makhluk hidup yang berada di dalam dan sekitarnya. Sungai yang berada jauh di dalam hutan Peru ini dikenal dengan Sungai Mayantuyacu. Suku Ashaninkan menganggap sungai mendidih yang jauh dari gunung berapi ini sebagai tempat berkumpulnya roh hutan. Sehingga keberadaannya dianggap suci oleh mereka. Menurut seorang ahli geofisika bernama Andres Ruzo yang menulis buku The Bowling River Adventure and Discovery in the Amazon, temperatur suhu di sungai mendidih mampu berubah dalam sehari. Temperatur suhu tertinggi bisa mencapai 93 derajat Celcius dan akan menurun pada malam hari. Menurut Russo, sumber mata air panas biasanya berada dekat dengan gunung berapi yang aktif. Namun tidak demikian dengan sungai mendidih yang berjarak 643 km dari gunung berapi terdekat ini. Hal ini menimbulkan spekulasi lain yang dijelaskan secara lengkap dalam bukunya tersebut. Laba-laba raksasa Kabarnya adalah laba-laba raksasa sebesar anjing dengan bentang kaki berukuran 1,8 meter dan racun yang sangat kuat. Meski saat ini belum pernah ditemukan, namun beberapa waktu lalu terdapat laba-laba berjenis tarantula tidak hanya memangsa serangga, tapi hewan-hewan besar lainnya bahkan mamalia. Suku Misterius Kehidupan suku-suku di hutan Amazon belum tersentuh dunia luar Terdapat satu suku yang belum diketahui Dengan rupa orang-orangnya tinggi putih bermata biru seperti orang Eropa Dari mana asal mereka dan bagaimana caranya bertahan hidup Hingga saat ini masih jadi misteri pada 2018, suatu organisasi yang peduli akan kehidupan suku-suku di dunia bernama Survival International mencatat ada sekitar satu juta orang lebih yang terbagi dalam 400 suku di hutan Amazon. Kolonel yang hilang Seorang petualang asal Inggris Percy Fawcett melakukan ekspedisi pertamanya ke Amerika Selatan pada 1906. Dia pergi ke Brasil untuk memetakan area hutan di perbatasan Brasil dan Bolivia. Percy memang ditakdirkan lebih dikenal sebagai petualang ketimbang tentara. Pada 1901, Percy bergabung dengan Royal Geographical Society untuk belajar metode survei dan pembuatan peta. Percy punya teori tentang Zi sebuah kota dengan tatanan masyarakat kompleks dan melampaui masanya. Menurut teorinya, kota ini berada di kawasan yang dikenal sebagai Mato Grosso, Brasil. Pada April 1925, dia bersama putranya Jack Fawcett berusia 21 tahun membuat tim untuk mencari kota itu. Namun secara misterius, kolonel dan tim hilang. Pencarian ini menghilangkan 200 orang lebih. Ular Raksasa Dalam buku Exploration Fawcett, Journey to the Lost City of Z yang ditulis Percy Fawcett mengatakan pernah melihat ular anaconda sepanjang 19 meter Bahkan suku lama Amazon mengatakan terdapat ular yang tumbuh sepanjang 48,8 meter dengan lebar kepala 1,8 meter. Penemuan terbesar di Amazon adalah Yakumama sepanjang 35 meter. Terakhir, 2009, ular itu memiliki panjang 39,9 meter. El Dorado Eldorado konon adalah sebuah kota kaya raya yang terbuat dari emas bahkan tubuh rajanya diselimuti serbuk perak diawali penjelajahan Columbus di Amerika pada tahun 1492 kisah dunia baru yang kaya logam mulia itu tersebar ke Eropa sejak abad 16 kota itu sudah dibicarakan banyak orang Eropa yang menghabiskan banyak uang dan mengorbankan nyawa mencari kota ini namun tidak berhasil Nah, Sobat Asik itulah misteri hutan Amazon yang menarik untuk diketahui. Gimana nih kalau menurut pendapat Sobat Asik semua? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.